Halo teman-teman para penggemar Youtuber Berjumpa kembali bersama saya Francis Sinar. Kali ini saya mau coba pasang jaring Teman-teman Dan semoga aja Masang jaring kali ini membuahkan hasil yang positif Oke Teman-teman Jangan lupa Subscribe, like, and comment Ya teman-teman Oke kita lanjut ke spot Pemasangan jaringnya semoga aja ada hasil yang bagus oke okay. oke okay, teman-teman kita pasang jaringnya di sini. kita coba sistem buru aja teman-teman semoga ada hasilnya oke okay, kita pasang dulu jaringnya nah ini jaringnya teman-teman pasang dulu Oke, kawan, saya yang dapat satu kawan. Ini lihat, mantap. Kita coba lagi dari atas burunya teman-teman. Dari bawah tadi cuma dapat satu. teman-teman masih ada dua ekor lumayan teman-teman tetap ini dia teman-teman hasilnya ikan keting oke kita lanjut ke spot yang kedua dan yang ini ikan kebali atau ikan palu teman-teman lumayan teman-teman udah dapat tiga ekor oke kita lanjut lagi oke, bro kita coba buruh dari atas aja bro kayaknya udah ada yang dapat tuh bro Oke kita coba ambil dulu yang udah dapat oke teman-teman hasilnya dapat satu En okay, cuman ada satu teman-teman. Ada lagi kosong. Oke okay, kita pindah lagi. Kosong <coughs> bro kosong Oke okay, kawan, kita coba lagi di sini kawan. cek dulu kawan masih ada tiga ekor teman-teman nah ini dia teman-teman ada tiga ekor satu dua tiga lumayan teman-teman ada tiga ekor Oke okay, kita buka dulu teman-teman Oke okay, teman-teman kita coba lagi pasang di bawah teman-teman Semoga aja ada hasilnya Oke kita saksikan bersama-sama teman-teman oke okay, teman-teman cuma dapat satu nah ini dia teman-teman lumayanlah -teman. daripada jong Oke teman-teman kita coba pasang lagi di sini semoga aja ada hasilnya kita tunggu dulu beberapa menit ya teman kita saksikan nanti sama-sama teman-teman. Oke teman-teman kita cek dulu hasilnya apakah ada ikannya atau tidak. Ternyata udah ada ikannya teman-teman satu. ini juga ada satu teman-teman nah, lumayan teman-teman udah ada dua ekor oke lanjut teman-teman kita tunggu lagi teman-teman oke kawan kita cek dulu hasilnya semoga aja ada teman-teman teman-teman, ini dia hasilnya ada tiga ekor kawan, lumayan kawan, ini dia kawan, tap, kami ambil dulu ikannya kawan, lumayan ada tiga ekor, ini satu, ini satu, dan ini satu kawan, oke lanjut. Tunggu kawan teman lumayan dapat tiga ekor nah ini dia oke mantap kita lanjut lagi teman-teman kita dapat dua ekor lumayan nih nah. oke lanjut teman-teman. seburunya kita ambil satu-satu aja bro, nih. soalnya kalau nunggu dapat banyak nanti ada yang lepas teman-teman, jadi kita ambil satu-satu aja nih hasilnya sudah ada empat ekor teman-teman, kita sistem buru aja teman-teman. Nah, Oke. ini dia teman-teman hasil jaring dari pagi teman-teman. Lumayanlah hasilnya, ada sekitar satu kilo teman-teman. Oke, okay. lumayanlah. Nah, ini teman-teman. Lumayan ya teman-teman. Oke, okay. lanjut teman-teman.